Baiklah, berasal seluruh Melan pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Kita mendapatkan kabar spesial dari Indosiar. Persahabat, ya, perhatikan Indosiar ini mengunggah sebuah postingan video momen saat Bunda Lesti menjadi juri di dangdut akademi lima dan berkomentar untuk Hasbi. Persahabat, ya, dan Bunda Lesti mengatakan. Udah dua kali Dede dibikin nangis sama Hasbi. Wow, ternyata udah dua kali nih, Bunda Lesti. Persahabatnya dibikin nangis sama Hasbi. Ini masya Allah, banget ya penampilan Hasbi yang luar biasa. Dan tentunya di momen ini, Ah Irfan Hakim ikut nimbrung. Persahabatnya di situ, Ah Irfan mengatakan. Oh itu Lesti dua kali dibikin nangis sama Hasbi Katanya ya Dan langsung aja benda Lesti kejora pun Tentunya mengatakan kembali Lesti dua kali dibikin nangis oleh Tentunya Hasbi Dan tentunya Irfan juga ikut bertanya nih sama Bunda Lesti Kalau sama Bilar, berapa kali dibikin nangis? Katanya tuh, aduh ada aja kelakuan gesre Yang selalu diperlihatkan oleh para host ya, bersahabat ya kali ini Bunda Lesti jawabannya luar biasa Ternyata Papa Bilar nggak pernah nangis Pernah nangis itu yang senang seneng Wow, nggak pernah dong kalau suami aku mah, kata Bunda Lesti Paling persahabat bikin nangisnya itu yang senang-senang, yang bahagia, luar biasa. Bapak Bilar pun ekspresinya langsung aja nih, kesem ya, mendengar perkataan Bunda Lesti yang seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan ya, idola kesenangan kita selalu sehat, bahagia, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kabar bahagia pun kita dapatkan langsung dari Bang Boril mengenai jadwal bunda Lesti dan papa Bilar. Perhatikan satu jam yang lalu, Bang Boril mengunggah foto Lesti dan Bilar, dan ada kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Bang Boril. Bismillah. Jangan lupa malam ini, Dangdut Akademi Babak 50-50, ada penampilan mereka berdua, Leslar. Jangan lupa live hanya di Indonesia, kontengin channelnya, terima kasih. Itulah info resmi mengenai jadwal Leslar hari ini akan tampil di acara Dangdut Akademi 5 Babak 50-50. Yeay! Masih warga kuno seneng banget bersahabat yang mendapatkan kabar bahagia ini Karena Leslar akan tampil kembali di panggung Indosiar, Tampil satu paket dan akan menyuguhkan kejutan spesial bahagia dan keromantisannya di atas panggung untuk kita semuanya Siap begadang lagi bersahabat ya Tonton sampai habis acaranya karena kebahagiaan akan kita dapatkan malam hari ini di acara Dandut Akademi 5 Kemudian persahabat ya Bang Boril pun menginfokan bahwa Leslar Family sudah tiba di Jakarta Alhamdulillah persahabat ya Alhamdulillah tentunya sudah sampai di Jakarta dengan selamat. Kita selalu bersyukur ya mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar keluarga dan tim selalu diberikan kemudahan lancar dan sukses. Amin. Dan untuk berikutnya juga, persahabat ya kita simak ada momen spesial di Lampung, Di apa ya, apa lagi tentunya minum kopi sepertinya nih, wow, masya Allah, outfitnya Lesti selalu bikin salvo kita semuanya Ini keren-keren banget ya, outfit Leslar, selalu bikin takjub, dan selalu bikin kagum Untuk tentunya warga Konoha, jangan lupa selalu mensupport selalu mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya juga kita mendapatkan kabar bahagia mengenai single barunya Lesti. Sekali seumur hidup, Alhamdulillah sudah tembus 22 juta viewers. Masya Allah, congratulationsnya untuk Lesti. Single sekali seumur hidup, tembus di angka 22 juta kali ditonton. Kita patut bangga, kita... Harus selalu bersyukur berkat dukungan yang Masya Allah banget ya dari Les Lovers, Lesti Lovers, lovers sekalian luar biasa. Semoga terus streaming untuk mendukung lagu-lagu terbaik Bunda Lesti mudah-mudahan Lesti selalu berkarya dan memberikan karya terbaik, Masya Allah. Dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lugipa TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته